Untuk memasuki hari pengerupukan ini Saya sendiri sudah mempersiapkan dan membuat ogoh-ogoh untuk sekreturno-truni ST Dananjaya yaitu berupa ogoh-ogoh sang yang penyalin nama saya Iwayan Apel Hendrawan, lahir di bintaran Sanur Banyar, Rengin, Pekan, Sanur dari dulu saya memang senang dalam lakukan kegiatan seni saya berawal dari mendapatkan suatu proyek untuk tema ogoh-ogoh ini yaitu membuat At instalasi yang berbahan dari penyalin, nah, dari sisa penyalin ini terinspirasi untuk mengangkat tema uh, ogoh-ogoh sang penyalin. Sang penyalin ini adalah suatu uh, budaya atau tradisi dari desa adat Bubuk yang memang sangat sakral dan juga sebagai untuk nolak merano dan juga disepakai untuk dari simbol kesuburan untuk masyarakat desa adat bubuk ini. Saya sangat tertarik dengan tema itu dengan berhubung adanya bahan yang masih sisa saya punya itu saya olah dan mengimplementasikan menjadi sebuah ogoh-ogoh. Awalnya memang sangat, sangat sulit untuk diimplementasikan menjadi suatu ogoh-ogoh dari Tarian Sangyang ini. Karena Tarian Sangyang ini hanya berupa uh, sebatang rotan yang ditedunkan taksunya dan ditarikan. Kita juga mengambil dari uh, catur kandopat sari, uh, pati, Anggopati, Banaspati, Banaspati Raja. Dan Banaspati Raja ini kita benar, uh, menjadikan suatu uh, ide ogoh-ogoh ini yang total pure uh, bahannya terbuat dari penyalin maka kita ben, e, bikin bentuk hanya dengan dua tangan dengan ekor panjang menitai ke, ke atas untuk mewakili bentuk-bentuk yang ada. Kita mengerjakan ogo-ogo ini udah hampir ngambil waktu satu bulan lebih dan e, jumlah penyalin yang kita pakai sekitar e, 65 kilo 65 kilo Penyalin Dalam pengambilan memang kita tidak mengambil uh, ulat-ulatan yang banyak dipakai pada umumnya. Nah Kita mencoba membuat bentuk atau anyaman yang mungkin bisa mengikuti alur urat uh, notot uh, dengan anatomi tubuh. Dari pengambilan itu memang agak-agak sulit karena mengawali startnya harus ambil di mana karena sebelumnya saya memang tidak pernah main di ulat-ulatan. Ini pertama kali saya mencoba melakukan pembuatan dengan jalan dengan cara mengulat rotan ini. Saya sang penyalin itu memang uniknya dibangkitkan oleh kidung-kidung suci. Dan memang untuk menedunkan atau menurunkan taksu beliau itu adalah dengan jalan menyanyikan kidung-kidung sakral tarian sang yang penyalin ini. Kidung-kidung suci memang yang sangat sulit sekali dicari dan memang lontarnya jepun juga sudah uh, uh, dan uh, sudah tidak banyak. Nah kita ada beberapa dapat sumber dari desa dat Bugbog dengan langsung menemui pemangkunya dan juga sempat juga uh, uh, namanya, tangkil ke sesuonan taksura yang di purwomadasari uh, desa dat Bugbog Memang di sana banyak kita mendapat pelajaran dari pemangku Desa Datbuk-buk tentang sejarah Tarian Sangyang ini. Nah kenapa kita memakai kidung-kidung itu dan bisa mengetahui biar kita juga tahu prosesinya gimana orang melakukan ritual Tarian Sangyang ini. Bagaimana dengan eh, cara mulai membangkitkan atau mengundang yang di, juga disebut dengan Uputi Setiti perlino ya, membangkitkan, e, menarikan, dan e, nyinapnya juga dengan nyanyian, tidak ada prosesi lain. Memang dari pemangku yang di yang di desa adat Bubo itu memberikan kita juga atau ruang atau bisa mengkolaborasikannya dengan e, iringan musik apapun yang bisa kita bisa. Dan tujuannya itu adalah e, biar budaya atau segala macam itu bisa E, e, e, jauh lebih berkembang tanpa mengurangi konteks-konteks aslinya. Saya sempat juga menanyakan itu siapa juga siapa yang boleh atau tidak pemangku pemangkunya bilang sih semuanya boleh asal sebelum dimulai e, mereka melakukan itu ada, ada ritual penyucian yaitu dengan melakukan e, penyiratan tirta, kita meminta tirta kesunan dari taksu itu. besar harapan kalau Uh, dari pengerjaan ogoh-ogoh sang yang penyalin ini, mungkin bisa menginspirasi teman-teman uh, yang senang di gelut Di ogoh-ogoh. Juga bisa mengangkat tema-tema mengangkat yang sederhana, yang unik, dan juga budaya-budaya uh, Bali adat, walaupun tidak harus berbentuk uh, kalau atau yang lainnya mungkin kita banyak sekali tema-tema inspirasi-inspirasi dari budaya Bali kita seperti contohnya ada Musabo ada apa namanya ya yang lain-lain banyak yang di Bali itu bisa kita kembangkan menjadi salah satu ide-ide untuk pembuatan. Oh. We are the